membeli AC hemat energi dan pista merawat AC menggunakan ventilasi alami dengan membuka jendela masuk maling pusing. Oh tanaman ini per rappis nih banyak tanaman Oh